satu 당구+ 당구+ GO! 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ 당구+ Nyawani. Gotong anu. angkat teribatnya Ya, nah, Itu lagi. ke timur baru diikat gelem Peh ngumbringene lo lo Oke rus Silahkan digosongkan untuk ringnya ringnya digosongkan Peserta Si satu go cek dulu cek dulu muni. Oke okay, oke okay, ya sudah kita ulang kita ulang karena begini harus berarti. Coba coba lagi. Coba coba lagi. 2 satu dua. Model model panitia menyatakan model model model model model model model ada masih ada Oke, kita tunggu dulu untuk peserta A. Lindrang <tuh> terang. Bagi para peserta menghadir diharapkan tetap menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh panitia. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. <tuk> cek, <kecewa> <tuk kecewa> tetap ya. Tidak, bentar, bentar, Ap -tepat cek dulu. Ya, Apa passwordnya lagi? Malah, malah, malah, malah. Mana bunyi coba. Ramuni, coba tes lagi. Ramuni, ramuni, ramuni. Ramuni. ramuni. coba peserta Tunggu, tunggu, mana? Coba tes dulu, cek. Ramuni, ramuni. Katah nganyar monino. ramuni. Ramuni, Pak. oke. lah. konektor tes dulu, konektor. Konektornya. Oke. Peserta A, siap, B siap. Hitungan mundur. 3 2 1 go gota gota gota gota gota gota Nah, enggak tanya dulu, Pak. Tanya dulu pesertanya, Pak, apa Pak. Oke. angka di atas. memilih posisi terlebih dahulu Oke. Warga Ayo. Pak harus di dalam kota harus di dalam kota Minanti oke okay. silakan untuk peserta B memilih posisi Pak Ari, Pak Ari. Itu boleh, mas. boleh Orang -orang. yang belum ada tanda mas. Nah. ya oke okay. <Tunals> <Tunals> oke, okay, peserta A okay, uh... okay, dua di oke, beserta A dua belas, oke, oke, beserta A dua A oke, beserta A oke, A dua A dua Tunggu, tunggu, tunggu, untuk diserahkan ke panitia Untuk antena Wah, Jauh, kan, mana,